Oke, selamat pagi ya. Tasak muka untuk kedua mapel geotek, pamong pengajar saya sendiri hari Sabtu biasa ya. Nanti kita akan belajar tentang geologi teknik. Apa itu si geologi teknik? Adalah suatu alat dalam perencanaan desain sebuah bangunan. Bisa untuk dipelajari ya, yang terkait dengan ilmu tanah dimana ini juga terkait dengan eh, rancang bangun ya, atau sipil. Cabang ilmu geoteknik itu ada beberapa cabang keilmuan, diantaranya mekanika tanah, mekanika batuan, teknik fondasi, struktur tanah, dan batuan, dan kajian geotek tambang. Mekanika tanah. Ya, makan nikatana adalah bagian dari geoteknik yang merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik sipil ya, ini juga terkait dengan sebuah gaya-gaya dari uh, yang terjadi di uh, dalam geologi ya, atau aktivitas tektonik geologi ya, tektonik lempeng Kemudian teknik fondasi, ada teknik fondasi yaitu rekayasa fondasi bangunan ya untuk konstruksi tadi ya. E, yang keempat adalah struktur tanah dan batuan untuk mengetahui kondisi struktur ya di bawah tanah ya untuk bikin terowongan atau underground mining itu untuk misalnya ada tanah atau enggak ya, itu nanti dipelajari di situ ya. Pada umumnya. Unum Mekanika tanah atau batuan itu dimana kontribusinya tanah batuan itu harus dalam kondisi mantap atau stabil Oke kiranya terima kasih sekian sekilas tentang pembelajaran daring kali ini Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat maju terus